Halo Cik kamu enggak kemana-mana hari minggu begini iya leh habis papa mama lagi pergi jadi saya gak ikut oh gitu Cik emang pergi kemana papa mama kamu kok kamu nggak bisa gak ikut kenapa Terus kamu tadi manggil-manggil aku Terus kita main deh Di depan rumah kamu Kenapa gak ikut rumah oh, mama kamu Kan enak Liburan hari minggu begini Kan enak kemana Gitu kan ikut Emang liburan kemana papa mama kamu Kok kamu gak mau ikutan Kan asik Kalau ikutan Ya Eh mama lagi pikir Oh gitu Cik tadi kamu bilang apa Arisan Oh Arisan keluarga atasan kamu nggak mau ikut kan enak ketemu saudara di sana iya leh tapi aku lagi males bingit males bingit jadi aku nggak mau ikut aku tadi mau main sama kamu kan enak lato-lato ah, bisa aja lu cuci kan kalau ikut sama keluarga enak tuh bisa makan banyak makanan arisan ada sate kambing aku bosan leh habis di sana anak-anaknya nggak ikut oh gitu ci aku jarang ikut anak-anaknya kalau pergi arisan leh makanya aku males ikut papa mama gak ada anak kecilnya oh gitu aku dong kalau arisan aku pergi sama ibu sama bapakku itu diajak semua saudara saudara jadi aku bisa ketemu ngobrol kami main deh rame-rame itu di arisan kamu, kok anak kecil nggak diajakin ya? Ci? Kan enak kalau lagi pergi. Kita kumpul, kan jarang juga ketemu saudara. Makanya, le, aku udah bilang sama Papa, bilang apaan Cik kasih tahu dong sama Papa, mama kamu. Kalau saudara lagi arisan diajak kita jadi bisa main bisa ketemu kan asik bisa main latu-latu Iya leh tadi aku nanya papa mama itu sepupu aku si Andi diajak enggak dia bilang si adiknya nggak ikut sama lagi main sama kakaknya jadi aku males deh malas Oh gitu alasan kamu C nggak mau ikut ya udah nggak apa, apa kita main aja hari ini kan hari libur kita bisa main sampai sore aku tadi juga udah izin sama bapak sama ibu aku ya dong le gitu dong le kita bisa main iya nih Ji, kan enak kita aman kan luas kita bisa Main, iya, lek kita bisa nanti bisa main umpet-umpetan, umpet-umpetan. Iya, ci, eh, ci, uh, kemarin memang Sabtu, kamu masih masuk sekolah, maksudnya masih sampai sore ya. Bukannya sebentar aja, kamu masuknya biasanya kalau hari Sabtu kok hari Sabtu masih masuk sih Bagaimana dong Ci aku aja sebentar masuknya iya leh aku tuh kemarin ada ada apa ada peci Emang ada tugas lagi kamu terus pulangnya sore atau main Aku liatin rumah kamu, kamu nggak ada. Aku liatin nggak ada. Iya leh. Aku tuh kemarin sebenarnya bukan masuk sekolah, cuman ke tempat temennya mamaku. Situ ngambil cucian, mama Ugi oh gitu, cuci. Oh kirain kamu masih sekolah kayaknya benar, ya. eh gak taunya ngambil cuci yang salah deh aku salah deh eh, salah bingit maaf ya eh, cik gak apa-apa leh gak apa-apa eh cik. uci tau nggak, aku tuh pernah pernah apa leh pernah apa pernah kenapa kamu aku tuh pernah sih waktu itu ikut ibu bapak aku pergi arisan tempatnya tuh jauh banget aku sampai kesel tau enggak walaupun di mobil kesel kamu tahu enggak aku keselnya kenapa Tahu enggak soalnya Aku tuh gak bisa main HP. Lo kok gak bisa gak bisa main HP? Leh, iya ci. Soalnya di mobil itu chargernya dipakai. Ibu aku buat cas soal HP-nya HP belum dicas di rumah. HP-ku juga tinggal dikit. Oh gitu. Jadi, kamu di mobil diam aja dong. leh gak ada permainannya dong. Akaknya ci, aku jadi kesel jadi bete deh. Soalnya arusornya tuh jauh. Tuh deh sampai keluar kota Oh gitu leh Oh gitu iyalah terus C yang lebih kesel lagi habis itu habis apa leh apalagi selain HP mau mati memang ada masalah lagi iya kakak aku tuh gak mau minjemin hp dia main terus hp nya gak mau ngobrol sama aku terus aslinya juga kurang dingin bapak aku kan mobilnya pinjem jadi yang dipinjem itu mobilnya aslinya kurang dingin deh Oh gitu Le Tantesan Kamunya iya Cik Udah begitu aku juga nggak bisa tidur Jadi males deh Jadi bete deh Nah Waktu di perjalanan Itu Kita kan lewat kota Oh kamu lewat di tengah kota le Maksudnya lewat tol gitu, iya ci Kita tuh lewat tol, Nah lewat pas lihat pemandangan di tengah kota gitu. Bandingannya bagus, gedungnya tinggi-tinggi. Tahu, aku lihat. Lihat pemandangan aja deh Aku juga sama Kalau aku jadi kamu Juga gitu Le, Iya ci Aku lihat keluar aja deh Pemandangan iyalah enak kan lihat di luar Ngapain juga gak bisa main hp Kan AC nya gak dingin Iya ci Makanya Aku liatin airnya liatin gedung aja deh Sambil liatin gedung Kudungnya tinggi-tinggi tau, tinggi-tinggi ada kaca-kaca gitu. Terus di kacanya aku lihat ada tulis-tulisan kayak iklan-iklan di TV gitu deh. Pokoknya seru banget, seru banget tau ci. Jadi aku mendingan deh. Jadi nggak mikirin HP terus, mana gamenya bagus lagi. Iyalah, mendingan gitu iya ci jadi aku gak kepikiran main HP terus soalnya apiku mati jadi aku liatin gedung terus deh enak liat gedung gedungnya tinggi-tinggi aku liatin bersih cantik kalau pemandangan bukan cantik kali leh indah indah namanya bukan cantik kalau cantik itu buat orang salah, Icy, aku salah deh. Emang pemandangannya indah, tapi lama-lama aku juga bosen tau, melihat gedung terus. Aku masih kepikiran HP. Kalau HP kan lupa waktu. Hehehe, Iya sih leh. Emang sih kalau lihat HP, iya Icy. Kalau lihat HP, aku ada game baru baru main. Aku juga gitu, leh. Aku ada game baru baru main. Iya, pas aku tuh seru-serunya lagi ngumpulin barang-barang gitu. Enak, kalau lagi ngumpulin barang-barang begitu pas buat naik tingkat gitu, ci Eh, HP-nya mati keberatan kali ya, gamenya besar sih, HP aku kan memorinya kan kecil, jadi nggak kuat kalau tidak di dicas gitu ci, iya leh, kalau kita main hp itu yang, yang apa ci, kamu tuh kalau ngomong tuh yang lama, iya, soalnya game aku itu barang-barangnya mesti kumpulin dulu ntar naik keringkat harus dapat hadiah deh iya cuman kalau kita main game terus kata papa mama aku juga nggak bagus katanya merusak mata jadi aku jarang-jarangin emang kamu bisa jarang-jarangin main game aku aja juga gitu tau sering dimarahin bapak ibu aku kalau lama-lama dibatesin iya leh mata aku aja kadang sering sakit aku juga sama tau mata aku sering sakit kata papa mama Aku kalau malam sering kucek-kucek, katanya. Emang iya, Ci. Maksudnya kamu kucek-kucek mata gatal gitu? Maksudnya kucek-kucek begini gitu? Kalau lagi tidur, aku nggak tahu deh, nggak dibilangin sama bapak ibu aku sih. Mungkin juga sama kali, seperti itu, Ci. Anakku nggak dikasih tahu. Kalau dikasih tahu, aku juga ngurangin deh gamenya. nya Iya le, kata Papa Mama aku, ama Papa Mama kamu bilang apa sih? Bilang apa? Kucek kucek mata gitu. Ya, aku juga ntar mau ngurangin deh. Tapi gamenya bagus tau. Iya le. Makanya kata papa ma aku Ntar kalau banyak main game Bisa matanya rabun Pakai kacamata katanya gitu Jadi aku sering marahin Gitu ci Emang bisa-bisa rabun kita Kalau sering main game ya Ci ya Bener juga kali ya Aku gak dikasih tahu sih iya leh itu sih kata papa mama aku ya mungkin benar juga ci kata papa mama kamu iya leh katanya kata papa mama aku seperti itu aku sering suka suka apa kamu ci? suka kucak-kucak mata ya aku juga suka pedih tahu matanya mungkin karena banyak main game Iya ntar aku juga mau ngurangin deh Eci emang kamu gak pernah gitu arisan kayak aku tuh kemarin tuh diajak bapak ibu aku jalan-jalan Ngeliat pemandangan pernah leh Aku pernah Cuman Cuman kenapa ci Aku kalau arisan senang nggak kayak kamu Kok kamu Pak suka gitu Kalau arisan Iya leh Soalnya Jarang ada ayam goreng Masakannya Makanya dong Ci Dipesan Sama papa mama kamu Kalau lagi Mau arisan Minta ayam goreng Aku juga kan suka ayam goreng Makanya aku bilang Iya le, Aku pernah bilang Ke papa mama aku Terus Gimana ci kamu bilang Iya aku malah dimarahin Katanya nggak boleh pesan-pesan Oh gitu Aku sih enggak sama bapak ibu aku Karena aku juga sama saudara-saudaraku juga Jadi kami maunya ayam goreng Digorengin ayam Habis itu, makan deh Dan juga pesan enggak pedes. Aku kan enggak suka pedes, sih, Soalnya kalau pedes ayam gorengnya jadi enggak enak. Jadi enggak jadi makan deh. Iya, leh Aku juga begitu maunya. Aku bilang papa mama aku. Ya makanya kamu yang ngomongnya. Ya rayu papa mama kamu, bilangin. Terus diajak deh saudara-saudaramu, sepupumu, Supaya rame kayak aku. Iya nanti aku bilangin deh. Sama papa mama aku. Biar kalau Arisan aku minta ayam goreng. Aku mau ikutan. Dan gak mau yang lain. Maunya ayam goreng. Iya Ci. Aku juga begitu bilang ke ibu aku. Aku mau ikut. Asal ada ayam goreng. Makannya enak deh. Sedap. Sedap. Sedap. Sedap. Sedap. Sedap. Sedap. Sedap. Ini aku jadi pengen. Iya aku kita. Jadi pengen ya. Pengen ayam goreng ya. Iya ci jadi pengen ayam goreng. Kalau ingat arisan aku pasti ingat ayam goreng iya leh aku juga maunya begitu ada ayam goreng ada sosis iya tapi aku gak suka sosis aku ayam goreng aja makannya enak kita makan deh habis itu kita main kan kita gak main hp bawa aja latu-latu dari rumah jadi kita tidak main hp Aku main sama saudara-saudara aku Jadi senang deh kita Terus malamnya juga gak dimarahin Iya Aku juga begitu Leh, Makanya kamu bilang papa mama kamu Pesen Minta digorengin Ayam goreng Sama pahanya Sedap Iya Len, nanti aku mau bilangin sama papa mama aku mentah digorengin paha ayam biar aku mau ikutan biar mama gak marah-marah iya bilangnya baik-baik kayak aku sama ibu aku aku bilangin, kalau nggak aku nggak jadi ikut arisan deh. nggak papa aku di rumah aja. Kan di rumah aku. enggak ada orang. Iya leh. Kayak gini, kalau aku sendirian. Iya. Untung kamu tadi. Nyamperin ke rumah. Iya leh. Tadi aku bingung mau main sama siapa teman aku cuman kamu yang deket sini Iya Teman gak apa-apa Ci nanti kalau kamu ditinggal mama kamu arisan lagi Kamu main ke rumahku aja Ada kok Boleh kok sama bapak sama ibu aku Mainnya Kita kan enak Kalau gini Bisa ngobrol Kamu sudah makan ci Aku ada ayam goreng tahu di rumahku Gak apa-apa nanti aku pintain. Aku sudah makan leh. Tadi belum. Gak apa-apa kok. Kalau kamu belum makan. Nanti aku sama ibu aku minta digorengin. Ayam. Kita makan bareng deh Enak. Ya kan? Aku sudah makan leh. Gak apa-apa kok, beneran aku sudah makan Lagian Mama Mama aku gak boleh Makan di rumah orang Gitu nggak gak apa-apa kok Ini bukan ini Ibu aku baik kok Beneran ibu aku baik Boleh kok makan di rumah kami Kamu kan kan sendirian lagi ji. Kan ibu kamu pulangnya sore masa enggak makan. Oh enggak, aku bilangin sama maku Enggak deh, leh. enggak. Enggak deh beneran enggak. Ya udah, kalau enggak mau enggak apa-apa. Iya, Leh, makasih, Alih. Kamu emang baik, teman aku yang baik, Iya, Ci. Tadi pada kamu nanti kelaparan kan, lebih baik aku tawarin. Lagian tadi mamaku lagi ani tadi ibu aku bilang eh sebut mama biasa juga panggil ibu ibu aku kan ayam goreng masih ada tadi bilangnya begitu tadi sebelum pergi aku juga bilang sama ibu aku mainnya sama kamu cih iyalah makasih iyalah nggak apa apa kok ya ci nanti kalau kamu lapar bilang aku ya nanti kita pulang ke rumah biar ibu aku gorengin ayam ayam goreng kan enak goreng kalau kita lapar iya leh makasih leh makasih ya leh nanti kalau arisan juga lama ya leh kesel kadang aku Iya ci Kalau arisan Kan lama ci Ibu aku juga sering ngobrol Lama Kalau arisan Ngobrolnya lama Sampai sore Iya le Kalau ada temennya kan di arisan Kan enak Walaupun lama Iya ci Makanya sepupumu Diajak ya di Jadi walaupun sore iya le nanti gitu deh kalau sendiri bete tahu, gak ada mainan iya ci makanya kita bawa hp kalau nggak ada lagi pada pulang kita sendirian kita main hp main game gitu ci main game kan enak ci jadi gak lama waktunya kalau sendirian kayak aku kemarin deh iya hp mau mati ya di mobil iya jadinya bt mana kakak aku gak mau pinjemin hp nya jadinya bt deh liatin gedung kalau ada HP nggak apa-apa, iya leh. Tapi kita jangan banyak main HP lagi leh. Nanti kayak kemarin-kemarin mama aku. Matanya kucek-kucek. Gitu. Jadi nanti kita juga jangan banyak main HP deh. Mainan yang lain kan masih banyak, nggak harus HP terus, ya kan ci Ya, kan iya. Leh, masih banyak mainan lain. Iya, ci, eh, ci ngomong-ngomong tadi itu anjing siapa yang kesana di taman itu? Gak tahu leleh, kenceng banget suaranya. Kamu kan di rumah, kamu kan pelihara anjing, kan, ci? kayaknya anjing kamu tuh lepas. ya Kalau lepas bahaya deh tergigit orang. ya kan Cik? Kalau aku sih nggak ada anjing di rumahku. Jadi tak tahu deh kalau lepas. Tapi aku takut. Aku, anjing aku kan di rantai leh oh gitu mama, apa, apa mama kamu di rantai anjingnya iya kalau tetangga aku sih nggak dirantai rantai itu anjingnya bugle aku suka takut di rantai leh soalnya anjing aku bukan anjing ini anjingnya gede yang suka jaga rumah ada juga si suaranya Oh gitu ci, iya kayak tetangga aku tuh abisnya enggak lepas di dirantai maksudnya aku takut katanya sih enggak gigit cuman kan aku takut ci. makanya aku iya leh bagusnya dibilangin tuh rantai. makanya ci. Aku udah bilangin ke bapak ibu aku, iyalah kasih tahu nanti, walaupun dia jinak, anjingnya kecil gitu deh, tapi suaranya kenceng. Itu anjing apa? Aku juga nggak tahu. Anjingnya kecil, suaranya kenceng banget. Kayak tadi tuh suaranya tuh anjing tuh tadi kenceng. Tadi tuh kirain anjing kamu ci, Yang lepas Tetangga aku sih Gak pernah gigit si anjingnya Iya leh Aku juga anjing aku Diperiksa kok hewan. Oh gitu ci Mahal ya ci perawatannya ya Anjing kamu ya Kan cakep anjing kamu pernah ini wangi lagi bulunya pakai sampo yang mahal iya leh tuh papa aku yang suka sampo yang mahal makanya bulunya wangi terus diperiksa terus deh oh ada periksa dokter hewan yang kecil aduh enak tuh anjing pentasan sehat anjing kamu Ci kerja. ya lihatnya iya leh seperti itu iya ci eh ci kamu suka ada apa leh kenapa leh sukanya iya kalau aku sih sukanya kucing bagian di tempat arisan juga banyak yang suka kucing jadi aku suka deh selain ketemu sepupu aku di arisan juga ada kucingnya banyak yang melihara kucing jadi aku seneng Main kucingnya, kucingnya. Biarlah aku juga punya kucing tahu. Kamu kan nggak tahu? Oh, kamu juga punya kucing, ci Kirain kamu punya anjing doang. Nggak tahu aku kalau kamu punya kucing. Oh iya. Bapak aku itu pecinta binatang. Kamu tahu nggak, bapak aku kadang suka beri makan kucing. Oh iya, salut deh buat bapak kamu, Cik. Bapak kamu ternyata pecinta binatang ya? Maksudnya tadi suka kasih makan kucing-kucing di luar? Iya, leh. Papa, aku kadang sama teman-temannya suka suka apa Cik suka ngasih makan kucing. Iya, leh, kadang dia sama temen-temennya ngasih makan kucing. Oh, gitu. Kalau papa, aku jarang cuman dia suka kucing kucing yang di rumah bukan kucing yang di luar tapi kalau ada kucing di luar masuk rumah aku kalau kita usir dimarah tau Ma dia gak boleh katanya susu kalau ada kucing yang sakit harus diobatin sama dong leh sama bapak aku bapak Iya, Ji. Aku pernah tahu ada kucing waktu itu. Kan kita mau arisan tuh. Ibu aku beli ikan. Terus terus terus leh. Ikannya dimakan kucing maksudnya? Ya, leh. Iya ci Itu ikan Mama aku kan abis goreng Ditaruh di meja Terus lupa Apa nutup Dia kan nggak tahu Kucing aku di dalam benaran dapur aku itu dekat taman Oh gitu leh Marah dong Mama kamu mama aku sih waktu kucingnya makan ikan sih ngomel ngomel terus gimana cik Papa aku langsung nasehatin, sudah itu rezeki kucing nggak boleh lagi pengen dia pengen sama seperti manusia katanya pengen makan juga itu rezekinya kucing tidak boleh enggak boleh di gak boleh digebuk kucingnya kucing juga mau ikan bagus kasih makan yang bagus-bagus jangan kasih tulangnya aja iya leh aku lihat papa aku juga begitu iya cik terus kucingnya bawa ikan gede tau ikan gede Aku ngomel-ngomel Terus bapak aku Pusing deh Terus gimana le, Ibu kamu Habis bapak kamu ngomel-ngomel Gimana Bapak aku sih Diam aja terus dia pergi Naik motor Aku sih kira kemana Saya, Aku kira nyariin kucing yang yang makan ikan tadi. Tahu? Enggak eh, tahunya dia ke pasar. ke pasar ngapain? Belikan goreng lagi. Leh. Bukan. Bukan belikan goreng, ikan goreng. Terus beli apa? Belikan goreng, ikan mentah maksudnya. Kakak mau beli? Iya, Bapak aku beli ikan. Beli ikan mentah. Ukurannya dua. Kayak tadi gede, cuman dia beli dua. Mama aku kan kalau goreng ikan kan enak tuh, Cik Rasa kriuk-kriuk, renyah. Kalau beli kan enggak panas. Punya masakan Mama aku enak nama aku kalau masak enak banget bapak kamu hebat eci eh, makanya ci kamu harus nurut bapak kamu dia pecinta hewan penyayang binatang kita harus ikut Iya le. bapak aku tuh suka beli ikan tongkol kalau hari minggu dia pergi sama temennya kemana emang ci papa kamu pergi jalan-jalan gimana ngasih makan kucing maksudnya gitu ci Beginya. iya leh dia pergi masih makan kucing Sama temannya Terus Gimana ci Iya aku pernah diajak sekali Cuman Banyak tau kucing Kucing di luar Oh gitu ci Memang kamu kasih makan Kamu gak berani gitu kamu nggak takut cik ngasih makan kucing di luar? Kan banyak. Apalagi kan ikan tongkol amis, makannya amis. aku suka si ayam, nggak suka ikan. Kalau ayam enak. Aku juga sukanya ayam leh. Itu kan bapak aku buat kucing. Iya ya. Kalau Kucing kan Sukanya ikan Bapak aku aja Kalau kita ngasih Makan kucing tulangnya aja Dia marah Iya Sama Bapak aku juga gitu Gak boleh katanya Yeci kata bapak aku kalau masih kucing jangan hanya tulangnya kasih ikannya juga dia makannya enak sama kayak kita iya leh bapak juga aku juga begitu beli tongkolnya yang enak tau itu nggak ada ininya Nggak ada tulangnya, iya leh. Apa aku makannya beli tongkol? Iya, Aku juga kalau kucing aku kan nggak makan ikan. Dianya suka makanan yang beli tuh yang di toko hewan. Dari kecil kasih makan gituan, jadi kalau ama ikan dia nggak ganas. Ikan kita taruh di meja aja nggak dimakan. Iya leh, itu tergantung kebiasaan juga. Iya ci, sama kayak kita. Kita kalau sukanya ayam makannya ayam, bukan ikan. Tapi, sama aku kadang ngomel-ngomel. Katanya harus makan ikan juga. Sama dong. Sama um, aku juga. Leh. Gak boleh makan ayam terus. Katanya harus sama. Jadi, aku juga disuruh makan sayur tahu, Makan sayur kan males. Aku kalau disuruh makan sayur Diam aja Mamaku marah-marah Iya le Mamaku juga Aku aja Kalau panggil Panggil apa le Panggil apa Panggil Ibu aku Mama sering diledekin tau sama bapak aku. Aku kan pengen juga, cik kayak kamu, manggil mama, manggil papa. Makanya aku kadang ngobrol sama kamu kadang suka keceplosan pengennya manggil mama, manggil papa, sama kayak kamu. Teman-teman aku kan yang manggil ibu om bapak cuma aku doang tau. Papa le, itu kan hanya panggilan sama aja iya ci aku juga pengen kayak kamu panggil ibu panggil mama cuman kalau nggak ada papa, aku ada bapak aku aku kayak keceplosan manggilnya mama hahaha bisa aja kamu leh nggak papa apa kok manggil papa, manggil ibu, manggil mama Sasa -sa aja kok Yang penting kita sopan Iya ci Aku juga Kalau manggil mama Kan kita Kayak disayang sama ibu kita ya Ci ya Iya kan ci Katanya kau suka manggil mama Ke ibu aku Cuman aku sudah Ledekin nombor aku Gak apa-apa kok Manggil ibu Atau manggil Bapak sama aja kok leh Sama aja Iya ci Tapi mama aku suka ketawa tahu Memang kenapa Kamu diketawain lah Lucu Memang kamu lucu Bukan ci Soalnya kata mama aku Kok kamu berani manggil mama Kalau nggak ada bapakmu. Jadi aku berani Soalnya suka diledek Jadi aku malu Dituci bapak aku, malah bapak aku kadang suaranya kayak sinchan. tau Mama, Mama, Mama, Mama, masa begitu? Aku kan malu, Ci. Oh, masa bapak kamu niruin kayak suara sinchan? Eh, iya, kadang suka niruin kayak suara cinchan. Mama, mama, mama, mama. Suka panggilnya ibu, panggilnya mama, kata bapak aku gitu. Dan papa, bapak. bapak kamu kan bercanda leh. Bapak kamu bercanda, enggak mungkin bapak kamu suka meledek. Seperti itu. Bapak kamu kan orangnya suka bercanda. Iya sih, c, bapak aku baik tahu Tutup baik perhatian nama aku. Aku beruntung punya Papa kayak gitu. Kadang aku suka dimarahin juga sih, zaman kan itunya salah aku. Iya, leh kita nggak boleh melawan orang tua. Iya, ci, mama aku juga pesan begitu. Nggak boleh, nggak boleh. Iya, mama aku aja bilang. Tanya bilang ah aja nggak boleh. Omang iya, ci nggak boleh bilang ah aja. Bilang ah nggak boleh. Masa sih ya. Aku sih sering sering bilang ah kalau lagi dipanggil. Mama, mama kalau lagi lagi suruh makan sayur. Aku bilang pasti, ah, aku juga gitu. oleh lagi iya, Ci. Kita kan pulang dari sekolah, kan capek. Maunya makan ayam, terus suruh makan sayur. Iya, leh aku juga suruh-suruh makan sayur kata mama aku enggak boleh makanan enggak boleh pilih-pilih apa yang dimasak mama dimakan enggak boleh pilih-pilih gitu -pilih. leh ya katanya arti sama dong Cik. ibu aku juga begitu enggak boleh pilih-pilih makanan apa yang dimasak ibu harus dimakan katanya ayam ada ikan ada sayur dimakan semua Iya leh cuman kan kita sukanya ayam kan leh Iya aku sih sukanya ayam mau makan sayur kok kita sama sih leh aku jaga gitu makanya di arisan aku bilangin terus kalau aku mau ikut harus ada ayam goreng. Kalau enggak, aku enggak ikutan dah. Aku kan sekarang ada temannya kamu, Ci. Kalau enggak ikut, aku main sama kamu deh. Cuman jangan main di rumah kamu ya. Aku kan takut, Ci. Ada anjingnya. Iya nanti kita main di luar kayak gini aja deh Ici nanti kita main di luar seperti ini aja aku kan takut di rumah kamu ada anjing yang kamu gede gede banget aku kan takut kalau kamu leh nanti kita main di luar seperti ini ya soalnya kalau kalau kamu takut padahal anjing aku ada sangkar lo, ya tetap aja ya kan sering kayak tadi tuh ada suara-suaranya gitu karena aku takut kalau kucing kan suaranya nggak gitu meong meong meong gitu aja terus dia jilat jelat kaki kita deh lucu geli coba ngantar hehehe Iya, sile, kalau lagi kucing lucu iya ci aku suka kalau dia, ya, terus aku diamin deh. Oh gitu, leh. Memang kucing kamu suka jelatin kaki kamu? Iya tahu. dia suka jelatin, terus dia lucu-lucuan deh. Yang lucu kalau aku ngempetin apa-apa suka dicari. Lucu banget tau Kayaknya itu ada Di arisan tempat tante aku Kucingnya sama Persis seperti itu Aku paling suka tuh tempat Kalau lagi arisan tempat tante aku Soalnya kucingnya sama Lucu Lucu banget Waduh aku jadi pengen ikut arisan dele. Iya ci Makanya Ikut arisan tuh enak tau Kita bisa Ngobrol sama saudara Yang lebih suka Aku lebih suka ke tempat tante aku Yang ada kucingnya Kalau ada anjingnya aku takut Hahaha Iya sih leh Kita juga bisa pilih-pilih ya Gak ikut lagi nanti kalau Kamu atau aku gak ikut Kita main ya berdua Gak apa-apa kok seperti ini iya cik kamu jangan sedih nanti kalau papa mama kamu gak ajak kamu arisan kamu Mama ikut kamu panggil aku aja ya nanti kita main aku temenin kamu kayak gini sampai papa kamu pulang gak nah, apa iya le lagi kita di luar sini kan enak kita kan gak main HP iya tadi mamaku juga eh mama lagi hehe biasa aja lah gak apa-apa kok panggil mama juga gak, gak ada apa-apa kamu iya ci aku tuh iri sama kamu kamu bisa panggil mama aku panggilnya ibu doang seperti itu tadi ibuku bilang nanti kalau si uci lapar ikut makan ke disuruh Mama aku makanya tadi aku tawarin kamu makan Ci soalnya itu perintah Iya le makasih nggak apa-apa kok nanti aku makan iya Ci kita nanti makan ya makan ya soalnya Mama aku tadi dari pasar aku liatin dia beli ayam bahannya tahu-ngasih tahu tahu Pahanya semua enak. Aduh, istimewa sekali! leh. kamu sudah repot-repot ngajak aku makan ke rumah kamu. Baik banget, kamunya leh. Aku jadi terharu deh. Gak apa-apa kok, Ci. Tadi itu soalnya pesan Mama aku. Kalau uci lapar, diajak ke dalam. Tadi kan begitu besarnya. Iyalah, mama kamu baik ya sama aku. Terima kasih banyak. Udah tenang ci Mama aku kelihatannya doang galak. Cuman dia baik. Iyalah, aku tahu mamamu baik kok. Ya makanya Aku Tadi Bilang sama mama Mama Itu si uci Sendirian Tadi dia soalnya gak mau ikut arisan Makanya Tadi dia Majak soleh main Ke rumah dia Cuman soleh takut ada anjingnya Terus mama senyum deh Soleh bilang Ma, Mau bilang apa leh Bilang apa mama Iya Aku bilang Ma, Mama Aku mau main ke taman aja Sama si uci Cuman aku juga mau makan Mau makan ayam goreng Gitu ci Nanti Aku bilangin Iya deh leh apa-apa kok tapi aku jadi merepotin kamu ya leh. Aku kan tadi sudah makan, disuruh mama aku makan dulu. Udah. Kamu kan teman aku, Ci. Justru aku sedih kalau kamu tak mau makan di tempat aku. Aku nya sedih. Mama aku kan sudah bilang tadi iya deh nanti kita main dulu ya baru nanti kita makan ya leh gak apa-apa aku makan kok iya ci nanti kita ngobrol iya leh abis kita ngobrol ya leh baru kita lapar kita makan ya ya gitu dong ci itu baru temen soleh yang baik soalnya kamu mau makan di rumah aku, soalnya sudah dipesen sama mama aku. Kalau uji lapar akan barang soleh. Seperti itu, si apa, apa kok? Iya ada leh. Eh leh, ngomong-ngomong, kamu kenapa Ci? kamu nanya apa nggak apa, apa nanya apa nanti aku jawab kok terputus nanyanya nanya apa iya Le. aku mau nanya aku lihat sepupu kamu kalau lagi arisan banyak ya banyak sekali sepertinya kelihatannya akur Kur banget aku liatin Aku jadi iri deh kayak kamu deh Iya ci Kami punya sepupu itu Ada 8 orang Dan sepupu aku baik-baik Semua Sama aku baik Tante aku sama aku baik Enak ya leh Aku karena jarang ikut arisan si, iya makanya Uci, kamu nggak boleh tinggal sendiri lagi. Iya leleh, aku nanti mau ikut arisan biar aku akrab sama sepupu, kayak sepupu, sepupu. Iya, Ci Kata mama aku, kalau kita pergi arisan itu menyambung silaturahmi. Jadi aku. Harus ikut, karena untuk menyambung silaturahmi, aku juga nggak ngerti. Emang itu silaturahmi? Apaan sih, Ci? Aku juga nggak ngerti. taunya game aja, aku juga nggak tahu. Leh, silaturahmi itu apa? ya Ci. Kata Mama, aku seperti itu. Aku nanya. Mama aku juga bingung, sudah kamu cari main game aja bisanya gitu, katanya nyari di Google. Arti kata silaturahmi. Hahaha. Iya ya. Leh, kita kan main game terus. Kok kita nggak nyari arti silaturahmi. Kenapa? Bener juga kata mamamu. Leh, Ici. Atau mama aku Cari katanya di google Aku aja kalau nanya Pelajaran mama aku gak bisa Suruh cari di google Terus aku suruh bacain Untuk dibacain nanti mama aku yang ngerangin Hehehe Kamu enak Ji, Mama kamu Enak kenapa Kcik Iya leh, mama kamu kan gak kerja Gak kayak Mama aku, mama aku kan kerja Ya gak apa-apa Cik, mama kamu kan kerja Kamu enak Sepertinya kamu enak Duitnya kamu banyak Mobil aja kamu ada dua Gak kayak bapak aku Mobil arisan aja pinjem Gitu kan enak arisan mobilnya ada dua bisa pilih-pilih Lagi. Eh, ya, sih ya sama aja si sama aja kenapa sih? iya sih emang aku enaknya ibu aku di rumah jadi aku bisa nanya terus aku gak bisa pelajaran aku nanya sama ibu aku Iya Makanya sama aja Ibu aku kerja Aku dikasih jajan Gak banyak Cuman tadi Gak enak juga Gak bisa nanya Maka ya kamu Hehehe Sama aja ci Makanya kita harus Bersyukur terus Mama aku gak kerja Cuman Minta duitnya sama bapak aku deh. Nanti kalau nggak ada duit. Ibu, mama aku juga begitu leh Walaupun kerja. Oh gitu. Kamu juga minta duit sama bapak kamu. Cik. Hehehe. Katanya segitu. Aku juga nggak tahu. Yang penting aku kalau dia minta duit sama mama aku. Ya Cik, aku juga nggak berani minta duit sama bapak gak galak, cuman aku gak berani aku disuruh pernah sekali meminta duit sama bapak aku bapak aku diem, saya takut deh aku gak berani ngomong akhirnya aku minta dia sama ibu aku aku kan baik terkasih sama aku deh sama ibu am aku iya leh Kok begitu, nah, kamu juga begitu, cik, sama. Gak berani minta duit sama seperti aku sama bapak. Bapak kamu gak berani minta duit. Aku kan gak berani, aku berani nyama ibu aku. Aku takut kalau minta duit sama bapak aku. Iya leh. Aku juga sama. Aku gak berani sama bapak aku minta duitnya, aku mama mama. Ya, ci, aku juga sama. Kalau sama bapak, aku nggak berani, emang nggak apa-apa. Aku kan ada mama, mama aku kan nggak kerja. Ada terus, jadi kalau aku minta duit, ada terus. Iya, leh, itu kamu enak, ibu aku sama aja. Jadi kita itu benci, yang penting. Apa leh? Yang penting apa leh? Yang penting kita harus bersyukur. Orang tua kita sayang dengan kita, Ci. Kita harus banyak-banyak bersyukur. Seperti itu. Soalnya kata ibu aku, kalau bersyukur nanti kita rezekinya ditambah lagi deh. Seperti itu jadi aku bersyukur selalu kata ibu aku seperti itu aku gak pernah ngeluh iyalah, aku juga gitu deh aku ntar berapa aja dikasih nah gitu ayo deh Ci. kita makan dulu yuk aku juga udah lapar nih ke dalam kasihan ibu aku dia udah masak kita nggak makan berdua dikateri kita pesen makan ngajak kamu iya deh leh ayo kita makan yuk aku juga sudah lapar nih nggak apa apa makasih banyak ya leh kamu udah ngajak aku makan makasih banyak ya leh makasih banyak kamu temanku yang baik banget banget banget ya ci sama-sama udah ah ci ah kita makan aja dulu yuk makan dulu yuk ada ayam goreng yuk ayo makan yuk kita pulang ke rumah yuk mari yuk ayo ayo ayo ayo ayo, ayo. kita makan dulu makan dulu oke leh ayo kita makan yuk